ribet, Rebub Oh Rebubnya ya Ribob. Yang jelas kalau pun dia pakai normal, ini kan berfungsi juga. Pungsi? Kembali ya, dari pungsi ambil ininya dia kan? Iya. Ini lagi kan, ini lagi kan. Ah, ini pungsi nah, normal ya kan? Iya. Fungsi, iya. Yang ini iya. pungsi apa? Ah, kan pungsi. Ya? Ah, iya. Ketar. Ya, itu enak-enak kita lah kan? I iya. Nah, kalau untuk kamar itu peka lama kalau kamar aja ya <tuh> hmm. sedangkan ributnya aja ada echo nya iya e kalau hmm. gini kan habis ini ya dia. <tuh> berarti dia bisa kok setengah aja bisa jadi echo ya kan iya e <tuh> Thank <laughs> you.